Oke, okay, hari ini kita hunting hunting hot di hypermart. Semoga dapat yang bagus. Oke okay, oke, okay, check it out. Ikuti terus ya. kira kira ada hot, hot item apa? Oke, okay, kita di hypermart ini kita hunting-hunting dulu. Murah, guys. Ibu. Ini masih ada ini. Iya, tapi yang kayak punya papa warna hitam. Masakan. murah-murah, guys. Like ini Kepenian. Kepenian Nanti ini ada berwarna ya? oke kita cari spot berikutnya mana? kita cari Wow. ini banyak sekali guys satu ya. ribu discon guys mana Ken kamu pengennya apa mana aku tuh Ini dari Majorette, Hyundai. Cari yang lain dulu, lihat Yang lain dulu, kita. Kalau ini, ya, mana cari-cari dulu, nanti dikasih pila. Aduh, ini? ini ada Rostek, Akura, ini dua puluh dolar itu. Kita rubah dulu ya. Ini guys, di sini ada BMW satu Wah ini ada PW, ini harganya satu lima puluh. Ini, ini tamikai itu ini, ini 64000 ribu ya Cuma yang ada coba ambil apa tuh nah. yang bawahnya yang bawah itu. Nah, itu, itu sama aja bumbung Nih, semua. Nggak ada mobil uh, ada. ada apa nih hotel? hotel oh, kita cari slot lainnya. Wah, oh, ini ada juga nih. ini kamar reward ini fantasy card ini juga Grand Cross. Ah ini teman. Chip gak diatur nanti karena ini. Keren, nih, sabdo taruh dulu. Ini, ini ada apa? Subaru. Brand Subaru. Oh, ya belum update lagi Oke okay, kita masih cari-cari nih cari-cari yang menarik ini punya rumah ini Apin. saya ke cracker tujuh lima tahun. ntar pukul nanti kita sisihkan dulu. ini kayaknya mau ngambil yang ini deh. tujuh tahun, atau sama chip radiator Oke, okay, okay. kita nanti hati ke tempat lain lagi. Oke sekarang kita di Avamat. Ini ken? Yes, apa miri? Kita dapat buka tim Ini apa Papa cari? Ini Papa cari 50.000 puluh yeah, dapat ken nih. Kita dapat ada, ada apa lagi? Ini ada Ini lengkap nih ada McLaren. Oke, kita akan langsung dapatkan buka ini mungkin bagi orang tapi <laughs> ini kita udah dapat hmm. just just joss just, just. oke oh, dapat ya Wah, memang sih gak terlalu lengkap ya oke lanjut ah, dapat saat ini ini ke toilet gitu. oh. ini papa udah bernyala. Wah, ini lagi nih. Ini ada Land Rover Defender, Forza. Ini yang papa beli kemarin nih? Acura. Brand. Oh, ini ada dari Matchbox Moving Pod. Gambar jenis sentario, terus. Ada apa lagi ini? ini masih ada hotfield hotfield juga ini kita ini berapa oke, nanti kita dapat purchase, saya Bentar, mana kita dapat banget nih ini di uh, setiun orinya eksklusif kita dapat ada ini Batman terus kita tahu Oh ini ada Nova Wagon sini juga ada BMW Z4M motosport kayaknya sudah lengkunya deh terus ada lagi VR tapi enggak banyak bang sih motor sport. Sip ya. Oke kita lagi itu dulu Guys akhirnya Jatuh pada pilihan Bugatti Veyron Dan moving parts Lamborghini Sintarino. Oke cukup siang hunting kita hari ini Next kita hunting lagi Sama Anak kecil yang cakep Ini Lamborghini Punyanya anak kecil nih Oke bye bye